Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa asyadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la wa la Allahumma salli ala muhammadin wa alihi tawhirin Wa wa sahbihi ajmain Waman man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma baqoo faya ya ayuhan nas usiqum wa nasib taqwallah awamirihi awahi. wa tinabi an jami'i bihi fa innahu ra sukun amalin ma Alhamdulillah, Bapak Ibu Muslimin rohimakum kita masih diberi kenikmatan rahmat dan karunia-Nya malam hari ini kita dilonggarkan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amal-amal soleh dan amal ibadah yang menjadi kewajiban kita adalah mengerti dinul islam mengerti agama kita ini mengenal agama kita ini Kemudian kita beramal sesuai dengan tuntunan agama kita, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berusaha berupaya untuk mempelajarinya, agar kita beramal itu sesuai dengan yang diajarkan. Tidak menurut kita, tidak menurut apa kata kita, tidak menurut pemikiran kita, tidak menurut apa-apa yang kita lakukan. Pokoknya, itu yang kita dapatkan tanpa dasar ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada kita, kaum Muslimin, untuk beramal, untuk melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Artinya kita diperintah agar amal-amal kita khususnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang sifatnya ma'dhub. Itu supaya mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Allah Ta'ala wala taqfu ma lai bihi ilm. Wahai Muhammad, kamu jangan melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma lai bihi ilm. Jangan kamu berbuat sesuatu tanpa dasar ilmu. Jangan berkata sesuatu tanpa dasar ilmu. Oleh karena itulah Imam Bukhari di dalam kitabnya Syafiqul Bukhari Membuat judul bab Al-ilmu qabla kauli wal-amali Ilmu itu sebelum berkata dan beramal Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarudun Sehingga kalau ada yang beramal tanpa dasar tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW amalan itu walaupun baik dan benar niat dan tujuannya tapi kalau tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi yang diajarkan oleh Nabi SAW maka amalan itu radun, kembali artinya kembali itu tidak diterima wairu makbul tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita ketika diberi kesempatan untuk mempelajari dinul islam dengan sumber pokok ajarannya yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu merupakan belas kasih dari Allah rahmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Sampai Rasulullah SAW mengingatkan orang yang keluar dari rumahnya Dalam rangka untuk kolabul ilmi mempelajari ilmu bin al-islam ini Bahwa fi sabilillah Ya terhitung di jalannya Allah Ta'ala Bahkan sudah sering kita dengarkan Nasihat Nabi SAW Man salaka torikon yaltamisu bihi ilman Yalta misu ilman sahallahu lahu tariqan ilal jannah Jadi siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk mempelajari din ilmu al-islam ini maka orang yang melakukan itu sahallahu lahu torikon ilal jannah diberi kemudahan oleh Allah peluang untuk masuk jannah masuk surga itu artinya amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang menyebabkan dapat rahmat dari Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam jannah amal-amal toat amal-amal soleh itu harus didasari dengan ilmu didasari dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Alaihi s.a.w. Sehingga bagaimana supaya amal ibadah dan amal soleh kita itu berdasarkan ilmu, ya kita ngaji, kita pelajari Al-Quran dan berita yang kita dapatkan di dalam Al-Quran, berita yang kita dapatkan di dalam hadis-hadis Nabi, harus kita terima, tidak boleh kita menolaknya kalau kita menolak berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW maka bisa jadi kita ini termasuk minal khasirin aw minal gawin aw minal bisa jadi termasuk orang yang tersesat jalan, orang yang rugi dengan serugi-ruginya atau termasuk orang-orang yang tidak beriman dan lain-lain sebagainya nah kemudian Ketika sudah kita dapatkan berita kabar dari Al-Qur'an dan hadis Nabi maka kita harus mencocokkan diri kita itu dengan Al-Qur'an dan hadis Bukan Al-Qur'an dan hadis yang harus mencocokkan akal pikiran kita sehingga kita menukil, kita menyitir ayat-ayat atau hadis karena memang kita punya keben kepentingan, bukan bukan karena kita ada kepentingan kemudian kita pas cocok ayatnya dijadikan sebagai sebab dan alasan bukan karena sebab demikian sebaliknya yang harus ada dalam dalam pemikiran kita adalah ketika Al-Quran berbicara ketika hadis-hadis Nabi SAW itu diterangkan kepada kita, maka kita mendengar, kita punya kewajiban mendengar, memperhatikan, kemudian mentaati. Jadi mendengar, memperhatikan, kemudian mentaati. Ini perkara yang sangat penting. Ada kalanya di tengah-tengah kita itu mendengar, memperhatikan, tapi tidak taat. jadi mendengar, memperhatikan, tapi tidak mentaati, tidak mengikuti yang diperintahkan tidak diikuti yang dilarang juga tidak ditinggalkan jadi ini perkara penting oleh karena itu rasulullah s.a.w mengingatkan an'abi hurairata r.a.wa'anhu qa'la qa'la rasulullah Wasallam. Iza kulta lisohibika yaumal Jum'ati kenapa nah, pak? Iza kulta lisohibika yaumal Jum'ati fa'angsitu wasma'u lahu angsitu wasma'u wa'ati'u la'allakum surhamun nah, yang sering kita dengar, nonton apa pak? Idak kul tali suki bikayo mal ah. Wal imamu, tri kok buat apa loh? <guruh> Wal imamu ya tubuh pakot lagaut. Kan apa paling pas mancingnya ngadek mawon. <guruh> Bukan ngadek supingan. Itu hadis nabi. Wal imamu ya tubuh wakot lah ang situ wasma'u wa ati'u ang situ wasma'u wa ati'u rahimakumullah ang situ wasma'u wa ati'u la'alakum turhamun ini tuh yang biasa dibaca oleh sinten. itu Bilal bin Robah ini kelumpun seto Bilal bin Robah ini kelumpun boton-boton Itu yang dibaca, yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w dari jalur Abu Hurairah Bukan Bilal An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Bukan An Bilal bin Robah, bukan Bukan An Bilal bin Rabah R.A. Bukan, tapi An Abi Hureyra anhu. Nah, tujuannya dibaca dan disampaikan hadis Nabi tersebut adalah supaya mengingatkan kepada kita An Situ Wasmahu Wa'ati'uhu An Situ Wasmahu Wa'ati'uhu Terlebih kalau di hari Jumat, Wal Imam Yaktubuhu ketika itu imam sedang berkhotbah. Jadi kewajibannya apa? Nasihat yang disampaikan itu adalah didengar, diperhatikan. Angsitu perhatikanlah. Wasma'u dan dengarkanlah, waatiu dan to'atilah. Rohimakumullah supaya Allah berbelas kasih kepada kalian. La'allakum turhamun agar kalian dirahmati oleh Allah taala. Itu tujuannya supaya para makmum itu memperhatikan. Memperhatikan, mendengar kemudian mengikuti nasihat-nasihat yang dibacakan, nasihat-nasihat yang disampaikan. Yang namanya mendengar dan memperhatikan itu pikiran pikiranipun melek, mripate merem biasanya naik Jumat napa melih sing khotib niku maos nasihat Jumat niku tuh banget niku sing wajib kan gini makmum niku mbosen mireng akan khotib ngantuk teklak tekluk kebanyakan demikian jadi pasul napa sing kalau sampai akan tujuan adanya nasihat nasihat dibacakan kepada kita dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita perhatikan, kita dengar agar kita ini mendapatkan rahmat jelas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perkara ibadah mahdhah. Agar kita ini melakukan atau beramal dalam urusan ibadah maulid itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wa wasallam khususnya adalah tentang masalah sholat karena sholat ini perkara yang sangat penting sekali yang lalu sudah diterangkan bahwa pembeda antara Orang itu beriman dan tidak beriman Orang itu muslim atau kafir. Yang membedakan itu adalah sholat Orang yang meninggalkan sholat Maka dia telah kafir Dari Islam Nah karena pentingnya itulah Sehingga sholat itu sampai diterangkan di dalam Al-Quran bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada wasilah-wasilah yang bisa kita lakukan, yang itu diajarkan oleh Nabi SAW, maka wasilah itu ya kita kerjakan, kita lakukan. Termasuk wasilah perantara untuk mendapatkan ma'unah minallah pertolongan dari dari Allah. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan wasta'inu wa innaha illa 'alal in. Yang artinya minta tolonglah kalian wahai orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman tidak dipanggil dalam ayat ini karena tidak ada kewajiban sholat. Makanya orang yang tidak sholat tidak beriman, walaupun mengaku beriman. Jadi walaupun mengaku Islam, walaupun mengaku beriman, kalau tidak sholat ya tidak beriman. Lo ini yang berbicara adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakahkah parubak dak islamihi? Mereka dihukumi kafir oleh Allah sesudah Islamnya. Kenapa? Ketika masuk Islam tidak menjalankan kewajiban-kewajiban Islam, Allah katakan, Pakode kafaru tak Sungguh mereka kafir sesudah keislamannya mereka. Apalagi diterangkan oleh Nabi SAW, Paman tarokas salata mutaammi dan pakode jiharo. Jadi fakot kafaroji haro itu kafirnya terang-terangan sudah. Kenapa? Karena tarokas sholat mutaamidan. Sengaja meninggalkan sholat. Maka para ulama berpendapat kalau tidak sengaja tidak dihukumi kafir, Karena tidak sengaja. Tidak sengaja bisa jadi karena ketiduran. Hidurnya jam 5 sore kebebasan sampai subuh pagi. Tuh tidak sholat maghrib dan tidak sholat isa'in misalnya atau karena koma tidak ada kewajiban untuk salat. Salat pada waktu ingat saja. Mana yang di situ diingat itu dia tunaikan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Nah, Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman istaiinu wasta'inu, bis Minta tolonglah kalian kepada Allah. Kita disuruh minta tolong yang paling wajib, yang paling pokok kalau kita punya masalah, kalau kita punya persoalan, kalau kita diuji musibah, kalau kita kedatangan sakit, minta pertolongan pertama kali kita ini kepada Allah Taala. Kalau kita diuji dengan sakit bubuh kita ini, yang bubuh tidak hanya yang sakit, yang di lingkungannya, keluarganya, bapak ibunya, anak-anaknya, keluarganya pun juga bopo Nenek gupo itu, gupo itu ya hal yang lumrah dan wajar. Neng gupo, sing tenanan, sing tempat neng gupo itu dangga gege, cedak-cedak, tanggane gusti, gusti Allah mestinya begitu. Istainu bisoberi wasolla, minta tolong kepada kepada Allah dengan jalan apa? Sholat. yang kedua yang pertama sabar menurut urutannya ayat bissoberi wassalat jadi minta tolong atas segala persoalan caranya satu sabar yang kedua salat ini adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW idha azabahu bishai'in sholah roqnata ini Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW idha azabahu bishai'in sholah roqnata ini jadi Rasulullah SAW itu kalau beliau itu mendapati sesuatu yang menyedihkan beliau menyebabkan beliau itu sedih, susah, panik terjadi persoalan-persoalan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. itu adalah sholat rokaat ini beliau lakukan sholat dua, dua rokaat, sholat apa? Yes, pokoknya sholat sunnah dua rokaat, tidak disebut namanya tidak disebut namanya, pokoknya sholat sunnah dua rokaat, Lah kalau tidak disebut namanya seperti apa itu kobliyah, subuh, kan susah menyebut nah waktu niat makanya niat tidak usah dilafatkan, cukup di dalam hati nah kalau sholatnya tidak disebut namanya niatnya sholat apa kira-kira? perlu dilafatkan niat sholat apa? padahal Rasulullah Alaihi Wasallam biasa mengerjakan demikian idahasa bahu biza'i'in sholah roh ini. kalau ada sesuatu yang menyedihkan beliau ada urusan-urusan yang memberatkan beliau sholat rokatain pokoknya beliau itu sholat dua dua rokaat sholat dua rokaat berarti sholat itu wasilah untuk mendapatkan solusi untuk mendapatkan ma'unah, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di samping yang pertama tadi itu adalah sabar jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, sabar diri. Kita punya masalah, maka kita tenangkan pikiran kita, hati kita, jiwa kita, kita tenangkan. Kita teguhkan dengan kesabaran. Kita berdoa kepada Allah agar kita ini diberi kesabaran, dicurahkan kesabaran di atas hati-hati kita ini. Allahumma afrih alaina sobron. Allahumma afrih alayna soberan. Ya Allah tuangkanlah kepada kami sobron. Sobron itu kesabaran. Sabar atas semua persoalan. Karena masalah kita tidak hanya satu, urusan kita tidak hanya satu. Banyak urusan, banyak urusan yang kita bisa menyelesaikannya atau kita tidak bisa menyelesaikannya, atau kita merasa berat, atau kita ini merasa sumpah kontennya. Pikiran ini tegang, sabar dulu. Kemudian, yang kedua, asola, wasola, yaitu sholat. Tentunya, sholat dikerjakan dengan benar. Atau, niat dan tujuannya juga. Nah, dan itulah yang berkali-kali diterangkan kepada kita agar ibadah kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita kemudian niat dan tujuannya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah Taala, maka sholat itulah yang akan sholat yang demikian itulah yang akan menjadi wasilah ketika kita menjadikannya sebagai wasilah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang di tengah-tengah kita kalau pikirannya sumpah, kalau sedang panik, kalau sedang uh, apa ini ruwet masalah urusan-urusannya biasanya itu refreshing refreshing juga refreshing terbunti <laughs> refreshingnya terbunti kalau Rasulullah refreshingnya sholat dua rokaat kita coba tentunya sholat yang menyebabkan pikiran kita tenang sholat bolak balik pirang rokaat ini orang tenang-tenang pikirannya ada apa? berarti sholatnya yang perlu dipelajari lagi sholatnya yang perlu dikaji lagi Solatnya sudah benar apa belum? Kalau sudah benar niat dan tujuannya ini sudah benar apa belum? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam memerintahkan kita salat. Di samping Allah Subhanahu wa taala wa aqimus wa atu zakah. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Perintah dari Allah maka Rasulullah SAW pun juga memerintahkan, "Solatlah Sol kalian, roh itu Sebagaimana kalian melihat saya sedang solat, solatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana kalian melihat saya itu solat, jadi solatnya mengikuti solat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Bukan mengikuti apa kata yang kita dapatkan Ini menurut guru saya begini nurut Menurut saya begini, menurut ustadz saya begini, mu'alim saya begini Boleh, menurut guru saya, mu'alim saya, ustadz saya, kiai saya, boleh Asalkan yang diajarkan adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk supaya sholat kita itu memang benar mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi, monggo dikadoakan, monggo dikadoakan. Maksudnya, monggo dikadoakan ini, dicocok-cocokkan kalih no yang dicontohkan oleh Nabi yang diterangkan oleh para sahabat. Sebab yang melihat sholat Nabi Niku Sinten yang melihat sholatnya Nabi Niku Sinten pertama kali tentunya para sahabat. Kemudian para sahabat itu mengajarkan kepada anak-anaknya yang mereka atau orang-orang yang hidup di masanya diajarkan oleh para sahabat yang mereka itu disebut dengan tabiin. Kemudian para tabiin mengajarkan kepada orang-orang yang berada di zamannya. Generasi sesudahnya, pada waktu itu mereka disebut dengan at tabiin Yang mengikuti tabi, tabi'in Nah, sumbernya dari mana? Dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka ajarkan terus dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi Sampai pada masa generasinya Imam Ahmad bin Hambal pada masanya Imam Syafi'i, pada masanya uh, Imam Sinten Malik. Para Imam, Imam Madhab. Nonton, seterusnya, seterusnya sampai pada masa yang meriwayatkan hadis itu adalah para Imam hadis. Seperti Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, dan lain-lain seba sebagainya. Mereka nah kita taunya sholatnya nabi itu dari mana? dari hadis-hadis nah, nabi dari kitab-kitab hadis yang disitu diterangkan tentang kaifiah dan sifatnya sholat nabi sallallahu alaihi wa'li sehingga perlu kita mempelajari hadis nabi itu tentang masalah sholat khususnya terus kulon jendengan itu gak doakan dan jani sholatnya kulon jendengan Penyajaki solatih sensitif contoh Nah itu nanti disesuaikan dengan hadis, hadis nabi, shallallahu salam. Sebagaimana di pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti tentang masalah wudhu wudhu kita bagaimana mengikuti cara yang diajarkan oleh nabi, yang disebutkan di dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, kemudian juga hadis-hadis nabi yang menerangkan tentang kaihiahul wudhu, tentang masalah wudhu. Demikian juga dalam persoalan sholat nah, Jadi minta tolongnya kita kepada Allah itu dua jalan, yang pertama satar, yang kedua sholat Sesungguhnya yang demikian itu sangat berat dhomirha itu bisa kembali kepada al yang terdekat Karena mu'annas atau kembali kepada kedua-duanya, sabar dan sholat karena memang kedua-duanya itu laka rotun sungguh amat berat. Sabar itu berat, nek diomong gampang, diwicanten kampil, ning dilakoni, Angel nonton ini. Belum jenengan diparingi sakit nonton itu. parah nonton itu. Yang ada di sekitar kita sabar, dikuat-kuat nong, nonton nah sehat ini gampang nonton sabar mau loro, ya nong nih ku, ayo manganis ngeage, ngobyo obat nonton padahal udah ngerasa nong obat, ih pahit, seboi ku pahit, banyu ih ya, pahit, kainak, les nonton, silah cepot-cepot, kaya gak kuat nonton gak kuat nonton nih, sebut-sebut aneh-aneh nonton buah-buah, biung-biung nonton dan lain sebagainya berat memang berat kalau diuji tak nah, sabar itu berat demikian juga Allah katakan salat itu berat banten itu salat itu juga berat menjaga salat jamaah ini berat salat sesuai dengan tuntunan Nabi yang kumaknina dalam keadaan tenang tidak tergesa-gesa banten kupu banten kepikiran Dan ini berat untuk menjaga seperti itu maksudnya kalau kita sholat kan tenang kita sholat tidak gopuk-gopuk kita sholat tidak dosa pikiran ini ini gelamberatan pun seharusnya demikian nih kadang-kadang kita tidak bisa kebanyakan bukan kadang-kadang banyaknya kita itu tidak bisa bersikap demikian sikit allahu akbar gedangku maneng di pikir gedang wis payo apa durung yang mau lali dui nanti kan Allahu akbar, ini kusik si mocon, ini ku si kober, gitu nih? kita baca quran saja masih ingat, pikirannya masih kemana-mana semestinya kalau kita Allahu akbar Allah yang maha besar, yang dibesarkan itu Allah, yang diagungkan Allah baca fatihah itu ya, ketika baca itu. ketika iya karena butuh, wa iya kana stain, kita itu sudah ngomong kepada Allah subhanahu wa ta'ala idaqolal abdu alhamdulillahi rabbil alamin hamidani abdi amidani kata Allah demikian arrahmanirrahim maliki yaumid setiap ayat di dalam surah al-fatihah itu dijawab langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijawab, itu artinya apa? Allah yang ada di hadapan kita ketika kita ini sedang sholat, menghadap kepada Allah, Allah itu memperhatikan sholat kita ini. Mendengarkan bacaan kita ini. Setiap ayat dalam surat Al-Fatihah dijawab oleh Allah. Ketika kita baca alamin Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Hamidani abidini, Hamidani abidini, hambaku telah memuji aku, hambaku telah memuji aku, Ketika kita itu membaca Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Majadhani abadi Majadhani abadi Hamidhani abadi Hambaku memuji aku, hambaku mengagung Mengagungkan aku Hadha baini wabaina abadi Ini adalah antara aku dan antara hambaku wa masa allah dan apa yang dia minta jatuh sekolah jendengan ni moco fatiqa ne, ku, dungo, minta apa itu. itu, dijawab oleh allah ta'ala makanya kita boleh menggunakan al untuk karena sebab kita sakit kita iringkan al kemudian kita berdoa berdoa kepada allah ta'ala karena setiap ayat di dalam surat al fatihah itu dibalas oleh allah subhanahu wa ta'ala dijawab oleh allah ta'ala sehingga Salat kita tidak boleh tergesa-gesa. Baca Fatihahnya tidak Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suratul al-fatihah suratul al-jinna an ta'alaihi bil maghdubi alaihi wal ladzin amin gitu. Tidak demikian. Tidak cepat. Nonton ini. Bagaimana kalau salatnya 21 rakaat jumlah waktunya 10 menit? dipun keri den maca fatekai sing kula bismillahirrahmanirrahim billahi robil amin mangunya demikian jadi alhamdulillah kemudian walad dolin disingkat saja ngeten baca suratnya nun allahuakbar alif lam mim allahuakbar dan lain sebagainya sholat kita bacaan kita supaya tenang artil Rasulullah SAW itu kalau membaca Al-Quran itu dengan tartin. Jadi kiroqul Quran, Rasulullah SAW, bacaan Rasulullah SAW di dalam dalam salat itu bacanya itu harf mengeluarkan huruf dengan jelas. Jadi huruf yang keluar itu huruf setiap hurufnya ba, sin, mim. Alif lam lamba Bismillahirrohman. Jadi jelas hurufnya itu jelas dan tidak dibaca dengan hour waktu salat tapi byinal hour buat tertil antara tartil dengan other antara pelan dengan cepat sedang sedang itu kalau di dalam Al-Qur'an itu warot qur'ana kenapa okey? warot qur'ana tartila bacalah Al-Qur'an dengan tar, tartil itu antara antara lamban dengan cepat tengah-tengahnya itu disebut dengan tar, tartil oleh karena itu bacaan-bacaan sholat kita, ya kita kita baca dengan tenang tidak kita baca dengan cepat di dalam sholat baik itu bacaan bacaan Al Qurannya ataupun bacaan bacaan dari doa doa yang kita baca di dalam sholat tersebut nah kemudian Bapak Ibu Muslimin Rahimahumullah ketika kita akan mengerjakan sholat tentunya kita tata niat dan tujuan kita yang kedua kaibiyahnya mengikuti Rasulullah siap sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW Kalau sholat itu niatannya bagaimana? sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Rasulullah itu kalau disibukkan dengan sesuatu urusan, disedihkan di, apa, ada sesuatu masalah beliau sholat dua rakaat sholat apa? niatannya bagaimana? Sholatnya sholat sunnah. Niat menghadap kepada Allah. Niat untuk minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kalau niatannya banyak. Niatannya karena Allah. Niatannya karena ada sesuatu masalah. Ingin mencari solusi dari Allah Ta'ala. Lalu yang diucapkan bagaimana? Layu tarot. Tidak perlu disyaratkan. alat Atalabuh. Tidak perlu disyaratkan. melafatkan bacaan niat itu tidak perlu untuk dicaratkah tidak perlu untuk diucapkan nah kenapa demikian mahal mahlulha ilkol. niat itu tempatnya di dalam hati sehingga tidak perlu untuk dicaratkah itu yang diterangkan oleh para para ulama Nah, kalau niatnya itu diutarakan belajar belajar noto niat cuman yang diajarkan oleh Nabi SAW Nabi itu ketika akan sholat itu beliau menghadap ke arah fiblat, kemudian memulainya dengan Allahu akbar demikian juga tidak perlu ada bacaan-bacaan yang lain sebelum sholat seperti sebagaimana yang sebagian di kalangan kita barangkali sebelum sholat baca wa alhamdulillahirobbilalamin wal asri dan sampai selesai terusnya mantan ikut terus Allahu akbar enang, enang, enang. ada yang baca surat anas dulu mantan ada yang baca al falak dulu kemudian baca al ikhlas dulu atau surat-surat tertentu dulu baru kemudian Allahu akbar kita sholatnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi di dalam kitab Umudatul Ahkam nanti ada bagus sifat di sholat di tapi tentang uh, sifat sholatnya Nabi dan hati hatis yang dinukil di dalam kitab itu sahih semuanya termasuk diantaranya adalah yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kita perlu untuk mempelajarinya agar kita bisa meniru bagaimana Cara Salat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa alihi Nah tentunya kita perlu waktu, kita butuh Waktu untuk Mempelajarinya Allah Kita akan Mempelajarinya pada Pertemuan-pertemuan berikutnya Karena hati hadisnya sangat banyak Dan panjang Sebagai pembuka Tadi saya sampaikan ayatnya Surat Al-Baqarah yang berbunyi waska'inu bisabari wassalat wa'innaha lababirotun illa alal khasi'in sholat dan sabar itu berat kecuali hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kutuk saja oleh orang-orang yang khusus khusus ini butuh ilmu dan ilmunya perlu kita pelajari di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Wasallam Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa kulu kolihada, wa astagfirullahaladzim wa lakum, walhamdulillahirrahmanirrahim. Entes yang dulu tangkat akan. Bapak Nathan, enggak? itu doa kita Jadi Rasulullah itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihus Beliau memulai salat dengan takbir. Sesudah itu beliau sakata hayatan qabla ayqra. Beliau ya sebentar. Sebelum membaca Al-Fatihah. Beliau membaca. Dan itu, tidak ada artisnya ini. Itu doa ibtitah Itu hanya penyebutan. Itu penyebutan untuk memudahkan bahwa ee, apa? sesudah takbir itu, yang dibaca adalah doa ibtitah. Dikatakan doa ibtitah itu memang doa untuk pembuka. sholat Sesudah takbiratul ikram dan yang Rasulullah SAW baca dari doa ikhtitah kalau sholat wajib kebanyakan beliau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masrihi wal maghrib Allahumma nakini minan min khotoyaya kama yunakos tawbul abyadu minat danas Allah makhsilni min fatayaya ilmai wasalfi wal barat. Itu beliau sering baca pada waktu salat pardu, salat wajib. Kalau pada waktu salat sunah, beliau biasa baca doa selain daripada itu. Demikian juga kadang-kadang itu beliau baca Allahu akbar wajhtu wajhiya Biladi Fatoros dan seterusnya atau mulainya Allahu Akbar, kabirawal Rawwal Nah itu bacaan-bacaan biasanya dibaca pada waktu sholat sunnah, sedangkan sholat wajibnya banyak dibaca oleh beliau itu yang sebagaimana saya bacakan. Jadi itu bukan pudingan, duting-dutingan, nengnek doa nih Allahumma ba'id bahiniku, doa nih Wong Muhammadiyah Mantan, ini mama matiannya gaya Allah ma baik baik ini. Intuane aldiwi misalnya NQ misalnya, mantaniku ucapannya dari Kabiro, mantan. Oh tidak demikian, baik Kabiro, baik Allah ma baik baik ini, baik yang lainnya. Bacaannya tidaknya hanya dua itu. Banyak nanti akan kita temukan di dalam kitab-kitab uh, hadis ini. Makanya kita perlu menghati hadis itu supaya kita tahu. Jadi Allah Akbar baca doa, Allahumma ini dan seterusnya sampai selesai. Nah kita itu belajar solu kamar roai tumuni Kita sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Rasulullah berdoa di begitu, ya kita pakai begitu. Rasulullah berbuat begitu, ya kita ikuti begitu. Nah itulah din al Islam ini tawakuf jadi kita itu ya berdiam diri melakukan sesuatu kalau ada perintah ada larangan jadi prinsipnya berdalil kalau tidak berdalil, tidak kita lakukan nonton, panggil jadi boleh dengan waos Allahumma ba'id ini atau yang lain, yang penting kita cetok dalilnya dan itu nanti insya Allah kita akan pelajari dalam kitab Umudatul akam tentang bagu sifati shalatin nabi shallallahu sallallahu alaihi wasallam kemudian pulon jenengan bahaduk akan janjani shalati semono semeni nyejaki shalati kanjin nabi nawa mboten umpaminya nyejaki alhamdulillah tapi pernah ras umpamin nyejaki alhamdulillah angsal hidayah asal pitunjuk niku karena diajarkan oleh nabi kemudian kita mencocokkan salat kita dengan salatnya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasala wonten dintune sing perlu taktakaken monggo warahmatullahi wabarakatuh